berdasar pembelajaran di kelas. Saya selalu mulai dengan membuat kesepakatan kelas dan siswa sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Perbaikan yang harus, perbaikan yang mungkin siswa harus dilakukan dalam pembelajaran harus mencoba mengpisahkan dasarkan keinginan siswa. Demikian yang saya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sadyeni Saya siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kalimara Pendapat saya Mengenai sosok Pak Eksa Beliau adalah sosok yang Sangat baik Dalam mengajarnya kepada Muridnya Santai tetapi serius Humble, asik Karena sering lakukan praktek IPA yang membuat belajar tidak membosankan dan beliau sangat support sistem terhadap muridnya jika muridnya ada lomba dengan si kelas yang lain belajar dengan beliau tidak membosankan tidak menulis terus yang membuat muridnya bosan, beliau suka bercerita sharing dengan muridnya supaya Guru dengan muridnya lebih dekat lagi Sekian dari dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Salwa Nurlia di kelas 8 dari SMP Negeri 2 Kadungora Menurut pendapat saya, sosok Pak Eksa beliau adalah sosok yang supel dan bersahabat Yang menganggap muridnya adalah teman yang paling berkesan pada saat pembelajarannya pun Beliau selalu uh, melakukan kesepat, kesepakatan kelas dan ice briefing Dan pembelajarannya pun lebih banyak praktik-praktik mengenai alat sederhana dari mata pelajaran IPA Kian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh